Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum.